Welcome back to my channel Namaste, Assalamualaikum Buat yang baru, -baru bergabung, salam kenal semuanya Aku Tresna nih hari ini kita akan membahas tentang uh, Kenapa banyak orang di luar sana yang masih bingung Untuk praktek law of attraction, law of assumption, law of polarity Mereka masih kayak takut berharap gitu ya Hari ini aku bakal bikin video singkat aja karena aku lupa mau ngecas mic Ini udah lobet guys Oh ya teman-teman sebelum kita mulai aku mau mengucapkan terima kasih banget Untuk seribu orang peserta di Jakarta yang sudah hadir ke dalam gathering acara seminarku dan meditasi bersama Pada saat itu aku tulis bulan Maret kalau bakal ada seribu orang yang join di acara gathering seminar offline Jakarta Dan Alhamdulillah menjadi kenyataan bener-bener semua hasil dari scripting yang pernah aku tulis di buku teman-teman itu pun organik Aku nggak perlu bayar iklan Facebook ads, Instagram ads, Google ads Gak perlu, bener-bener semua cukup Pakai kekuatan Word of mouth atau video, orang-orang semuanya datang ke acara gathering seminar offline. -ku, bener benar orang yang hebat, semuanya powerful, gila. Memang ya, satu frekuensi semua. Banyak orang di luar sana yang takut mau praktek manifestation atau loa. Mereka bilang, "Aku takut kalau misalnya praktek loa nanti nggak kejadian, aku jadi kecewa, berharap aku jadi sedih." Gitu ya, mereka berpikir, "Law of treasure ini hanya sekedar berpikir positif saja, tapi sebenarnya tidak semudah itu, tidak sesimpel itu." Kamu harus ada yang namanya lebih pasti. Jadi, ketika kamu afirmasi positif, oke, okay, uh, aku bakal diterima di pekerjaan ini. Dia bakal ngubungin aku, dia bakal gini-gini. Habis -gini. itu udah lepasin ke langit, nggak usah ditunggu. Ketika kamu lepasin, move on, ya kan? Kamu percayakan kalau itu akan datang. Boom. Ada video bonus di sini. Orang awam akan berpikir, ketika lagi praktek, manifest sesuatu untuk menjadi kenyataan menggunakan "law of attraction". Mereka akan berpikir, "Enggak, ah, aku takut nanti kalau nggak jadi kenyataan, aku malah kecewa karena udah berharap." Nah, mereka yang ngomong kayak gini karena mereka nggak tahu gimana cara kerjanya, mereka nggak tahu gimana cara menggunakan yang benar gitu. That's why ada tekniknya, namanya itu "let go" atau "the power of detachment". Kamu nggak yang berharap banget, semakin kamu berharap, nunggu. Win. Nggak akan berhasil Nah ini banyak orang yang salah Makanya loanya nggak berhasil That's why mereka bilang lo waktu sesat Lo waktu boongan bullshit Karena mereka belum pernah merasakan keajaibannya Mereka belum pernah merasakan Manifestasinya berhasil Gitu Jadi kamu bener-bener Setelah apa yang kamu mau Kamu manifest percaya Pakai uh, kekuatan pikiran Dan juga hati Sinkron, ask, believe, relax, and receive selanjutnya, yaitu law of assumption sama ya, jadi ini connected dengan law of attraction, yaitu apa yang kita asumsikan tentang sesuatu, uh, maka itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu, jadi misalnya kamu yakin kalau si orang ini itu gak suka sama kamu, that's right, dia gak akan nelfon kamu, dia gak akan suka sama kamu, tapi ketika kamu asumsi terus, dan kamu mengatakan kayak, aku yakin kok dia bakal hubungin aku, aku yakin dia bakal ngajakin aku jalan, aku yakin aku bakal diterima di perusahaan itu, HRD-nya bakal nelfon selamat ya kamu diterima, that's right itu yang akan kamu dapat. Teman-teman aku ngelihat banyak yang salah kaprah ketika lagi praktek law of assumption untuk membuat seseorang hubungin lagi, ngajakin ketemuan, mengungkapkan perasaan, nelpon ngechat, ngomong I miss you, ngomong minta maaf, whatever gitu kan. Uh, mereka malah jadi obses. Oke, okay, di tips yang sering aku bahas kita jangan uh, fokus ke 3D live, dia belum hubungin dia belum nelfon. That's fine Dan seperti yang Neville Goddard bilang Ketika kamu lagi praktek law of assumption Kamu harus be delusional Terus-terus afirmasi Asumsi kalau dia akan hubungin kamu Dia akan mengungkapkan perasaan Dia akan ngajakin kamu nge misalnya Tapi banyak cewek yang jadi obses Mereka melakukannya terus-menerus Sampai, kak kalau aku nggak stop Nanti dia nggak akan hubungin aku That's not how it works Kalau kamu mau tips dari aku ya Attract specific person Kamu harus stop Let's say satu minggu Dua minggu stop abis itu kamu move on Nah yang selanjutnya tentang low of polarity Oke di alam semesta ini ada energi berlawanan Yaitu seperti malam dan siang Panas, dingin, kutub utara, kutub selatan Ada feminin, ada maskulin, ada orang jahat, ada orang baik Ada orang positif, ada orang negatif Nah ini semua sudah hukum alam Contohnya kamu mau update apapun di sosial media Mau itu positif atau negatif Pasti ada aja orang yang nyinyir atau julid ke kamu Misalnya tentang keberhasilan, prestasi, lagi jalan-jalan, amal Ya kan? Pasti ada orang yang ngatang-ngatang kamu Misalnya apa sih Nora, apa sih berlebihan, apa sih gini-gini That's fine, karena orang-orang seperti itu kita nggak bisa kontrol Selalu ada orang negatif di dunia ini Ada orang jahat Memang sudah hukum alam, yin and yang Nah kalau kita ngomongin tentang feminine energy dan masculine energy Itu energi yang ada di tubuh kita Kalau dari lahir, kamu sudah ditakdirkan menjadi wanita Kamu pasti dominan memiliki energi feminine Misalnya 80% feminine, 20% masculine energy Begitu juga dengan kalau misalnya kamu laki-laki Dan kamu memiliki energi masculine 100% itu nggak sehat Kenapa? Karena kamu butuh energi feminine sedikit Uh, untuk apa? Seperti relax, terus misalnya caring sama pasangan, dan lain-lain. Begitu juga kalau kamu wanita, kamu memiliki energi feminine 100%, nggak sehat, kenapa? Karena nanti jatuhnya kamu jadi males Jadi cengeng, jadi manja Kemana-mana nggak berani sendirian Kemana-mana maunya dianterin Jadi bergantung sama siapapun Oke paham ya, sampai sini kita harus balance Yin and yang Tapi bukan berarti juga harus fifty 50, 50 ya Kamu bisalah mengatur energi Kenapa? Karena gini, kalau misalnya kamu cewek Ya kan, uh, tapi kamu lebih dominan energi maskulinnya. Let's say 90% maskulin. Nanti apa yang terjadi? Kamu nggak sesuai dengan fitrah hukum alam. Kamu akan ngerasa capek secara jiwa, secara fisik juga. Banyak netizen yang komen di sosial media itu bilang kalau ketika mereka praktek menjadi feminine energy woman, mereka jadi feel relax, feel Beautiful feels like a queen, karena ya gini, teman-teman, aku dulu juga mantan masculine energy woman. Capek banget secara fisik, secara jiwa tuh capek. Ketika kita sudah praktek sesuai dengan hukum alam, hmm enak banget. Relax di badan kita udah nggak ada lagi overthinking. Teman-teman, everything is connected. Ketika kamu sudah praktek ini semua ya, ilmu hukum alam, uh, hukum tarik-menarik, law of attraction ya kan? Law of polarity, law of assumption, everything is connected from one another. Maksudnya apa? Kamu akan relax hidupmu. Kamu akan lebih legowo atas apapun yang terjadi. Misalnya, kamu ditinggal sama pasangan, kamu ditolak, kamu akan legowo, ya udah. Karena Gini ibarat kata kalau misalnya kalian tidak ditakdirkan berjodoh, kamu mau jungkir balik berusaha sampai nangis darah gak akan bersatu beb. Everything happens for reason. Everything is connected. Saat ini kamu nggak tahu alasannya kenapa ini semua terjadi. Kamu akan connecting the dot. Kamu akan tahu alasannya nanti di masa depan. Selang berapa tahun kemudian kamu akan nengok ke belakang. Oh ini toh jawabannya. Kenapa dulu aku nggak bersatu dengan si orang ini? Kenapa aku dulu nggak bekerja di sana? Ternyata ini loh. Jawabannya Makanya ketika kalian sudah beribadah Ditambah dengan praktek ilmu hukum alam Hidupmu akan rileks Orang-orang yang bilang ini ilmu sesat Ada juga tuh netizen di tiktok, di instagram ya kan, Yang bilang kalau Law of polarity feminine masculine energy Aku sendiri yang bikin-bikin Kenapa? Karena mereka masih ke trigger, mereka masih ada luka trauma yang harus disembuhkan, gitu ya. Dan mereka rata-rata masih ada di tingkat kesadaran 3D, 3D consciousness. Please, jangan pernah kamu berdebat dengan orang-orang yang masih ada di like mindset. Oke, okay? kamu udah ada di atas, udah ada di level positif. Sedangkan kamu ngabisin energi, berdebat dengan orang-orang yang masih ada di tingkat kesadaran di sini. Buang-buang waktu Beb, buang-buang <laughs> energi, jadi please protect your energy, simpan energi kamu aja Orang-orang seperti itu, mereka akan sadar dengan sendirinya ketika udah kena batunya gitu ya uh, Mereka belum dapat calling di kepala untuk memperbaiki diri, untuk belajar ilmu self-development Dan frekuensi mereka belum sama dengan kamu Oke singkat aja video kali ini, tapi semoga masuk ya, semoga gak bingung Intinya, kalau kamu mau gak kecewa, kamu mau uh, tetap happy dan relax Kuncinya adalah lepasin ke langit. Apapun yang kamu doakan, apapun yang udah kamu terus di scripting, lepasin. Gak tahu kapan terjadinya masalah waktu itu misterius. Kita gak pernah bisa tahu kapan. Oke, okay? jadi aku mau setelah kamu nonton video ini, gak usah megang HP kamu terus ngecek mana ya, sampai sekarang kok dia belum ngubungin. Kenapa ya? Kenapa ya? Jangan lama-lama. Kamu ada di 3D. Karena realita yang sesungguhnya itu ada di sini dan juga di sini. Oke okay guys, thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye.